Riding with country peace, country peace. Cinta, saya meta saya Sampai oras ini masih saya tabayang Cukup di hati saya, saya orang Pas pipi coba, saya bikin Mita ya jangan lera Jangan jangan liragu li li dan juga bicara jangan Semua, saya pernah muridu pernah berlalu, rasa sayang di hati mereka simpan pandai lagi, segala lalik-kaliku Semua tipu-tipu, saya muatra dengan demi saya beta tuju Sekarang katong sumber bersama, sendirian ada pisahkan, saya pun kehadiran Akhiri beta, saya Beta, saya si, Hati ini saya bisa mau pindah ke lain because you I don't know be play never say too good bye because you only one manis cuma sayang saya paling manis sedih saya pun gaya paling magis saya akan kalahin hati ini yang bermain hati ini cuma singa di saya oke okay, fine. Like the coffee cuma siang beta suka Mardekat saya masih malu di beta penguka Aduh sayangnya sekarang saya jauh di sana, Cuma saya pengbayang bikin beta terpesona So sweet kalau kantong kan bersatu Beta harap nona jang, kepala batu Meski kantong tak pilih jarak deng waktu Janji halalkan saya beta pengawai youtube Karena si, beta siang main, Hati ni siang bisa Mau pindah ke lain Because you I don't want to be Never say to goodbye Because you only